Oh, <laughs> oh, Selamat malam, siang, sore, atau pagi, semuanya. Balik lagi sama gua di sini. Kau balik lagi? Gue baru pertama kali nih, nge di sini. Yoi. Nah. Biasanya gue ya. Nah, kita bajak, guys. Guys, apa geng sih? ngomong-ngomong. Bebas. Bebas. Ya. Bebas. Kita ba Kita bajak, guys. <laughs> Host yang satu ini. nih. Gue jadi bintang tamu. Jadi, jadi bintang tamu. Oke, okay, okay. siap. Abang lebih apa kabar sehat alhamdulillah om Gebi hmm. biasanya gue yang di sini ngoceng sekarang doi yang gue nih <laughs> kita ngapain bang. nih Gebi sekarang kita nih kali game. ini ada di segmennya bodybuild ya bang Bodybuild. mantap ada di bodybuild ya. ya mm -mm. langsung aja kali ya bang oh gas apa mau basa basi dulu nggak nggak eh, usah lah gak terserah lu. kan lu hostnya ya? gue oh, ikut kita, aja oke okay. oke okay, oke okay, lah okay. udah langsung aja ya bang oke okay. Lu ini jadi selama ini tuh apa? painter, tukang tukang cat, kang cat, kang cat. ya, kang chat body RC. Iya, yeah, awalnya iseng aja, cuman ternyata kok banyak yang minta tolong gua ngecat, ya udahlah, udah gua. Terusan. Terusan jadi bodybuilder jadi. body bodybuilder. Ya. Yo. Oke, ini sekarang ada body apa nih, Bang? Oke, ini gue jelasin sedikit. Jadi, jadi ini punya customer gue nih, Gap nih. Ini punya, punya, customer. Hmm, punya customer gue, ini BMW E30 Pandem E30 Pandem keluaran dari MST yang baru nih oh iya iya Yo, iya, iya bisa dibeli di Helihan, banyak kok oke okay. nah, gue basically kalau misalkan mau uh, ngebuild sesuatu gue mencarikan referensi buat customer gue yeah. nah, jadi gue kirimin dulu untuk E30 ada ini ABCDFG Terus eh customer gue jatuh cinta sama pilihannya. Jadi gue selalu mencari referensi mobil aslinya. Gitu. Jadi mobil aslinya? Ini ada nih. Ini ada mobil aslinya. Mobil aslinya ada, Bang? Ada. Jadi E30 punyanya Kemura kalau nggak salah namanya. Di Jepang. Orang Jepang. Orang Jepang. Mobil Eropa taste Jepang. Taste-nya Jepang. Yoi. Jadi tuton seperti ini pandem eh Iya mungkin bisa di googling juga punyanya BMW Kemura yang E30 persis oh, seperti ini gue build dari foto gue pleketiplekin pluk, sama uh, ininya paling ada sedikit sedikit modifik modifikasi yang beda sedikit sih contoh kayak warna roll bar di sini gue pasangin roll bar uh, aslinya warna putih oh. tapi gue buat di sini warna chrome jadi seakan-akan emang besi banget. Emang besi banget. Yo ini bodikitnya kan bodikit pandem ya bodikit pandem beda dengan roket bani berarti harusnya beda beda ya beda kalau dari punya kayak murah emang beda dia emang pandem yang pandem ya bilangnya ya, ya kan yang kalau gue tahu kan ada bodikit lebar-lebar ya bilangnya oh roket bani nih roket bani ya Padahal sebenarnya nggak semuanya, nggak semuanya ya. Ada pendem ada Rocket Bunny, terus ada BN Sport ya, ada B, ada Liberty Wolf. Liberty Wolf juga ada macam macem, -macem. Uh, Nah, BMW itu tergantung keluaran uh, si bodinya sih, bodinya ya, bodi itu sendiri. Nah, di sini gua plaketin plekin balik lagi, dan gua uh, aksesorisnya, gua bikin full uh, modifikasi. Wih, ada dashboardnya nih, Bang. Yogi. Joknya nggak ada, joknya nggak karena jok itu biasanya ditempelnya di kit. Oh, itu nah, nah, ini buat buat ada dashboard okay. roll bar untuk interior uh, karena konsep dasarnya kan sebenarnya ini uh, street ya, street racing. Street racing. Betul. So, jadi so. kita buat karena kan setiap di pertandingan RC drift ada body contest. Oke. Okay. Nah, jadi di saat nge-build ini itu kita buat sudah standarnya body contest. Oh. Begitu. Okay. Ini kalau ngomongin warna, Bang. Hmm? Warnanya apa sih ini? Ini uh, untuk silver mungkin akan berbeda ya sama ama yang kita mata gue lihat sama yang hmm. di kamera lihat tuh pasti ada perbedaan sedikit ada perbedaan lah ya. hmm, berarti sedikit. tapi lu bisa jelasin nggak ini warnanya apa ini? Oke okay. uh, warna silvernya sendiri ini gue pakai uh, metallic silver metallic silver jadi kalau lu kena cahaya itu ada sedikit glitter glitter kecil warna silver gitu deh beda sama silver biasa. Oh. Gitu, nah, kalau blunya blue standar ini, uh, PS gue agak lupa PS berapa karena gue ngece semuanya pakai Tamiya ya, pakai oh. Tamiya PS Nah, sampai stiker-stikernya ini kita samain nih gap semua mobil aslinya, sama mobil aslinya. Yo, gitu, hmm. ada logo pandemnya, logo hmm. pandem, oh. babinya. <laughs> pandem babi pandem <laughs> babi, ada logo, ada macam-macam sponsor, ada sponsor lah ya, yes, ini ada ada Toyota, kan Toyo, terus Toyota, ada Toyota, uh, ada pasangin. Kyoto ada Toyota, yep. Gue juga pasang muffler untuk uh, apa, aksesoris. gua kasih untuk... Uh, ya, dashboard udah ya tadi ya. Mm. Begitu si Gaby. Nah, ini kita bikin stance asik. Oh, keren. Kalau kata One Potty, stanche, stanche club. stance club. Stance club. Kayak gitu. Bannya sih enggak meeting ya, Pak? Kalau lihat dari sini meetingan ya. Oh nggak. enggak. kita bikin celup-celup, geng. Celup, -celup geng. Yo, i. Velgnya cocok lagi. Velgnya cocok, tapi ini, ini. velgnya nggak dijual ini. Sorry. <laughs> <laughs> ini rare. <laughs> <laughs> Jadi ini velgnya udah udah langka, guys. Ini udah Iya, keluaran dari RC Lab. RC LED. Lab ini ya. Mm -mm. ini RC Lab. Ini RC Lab punya nih, keren Yo, ini. <laughs> Terus apa lagi, Bang? Lu berapa lama nih ngerjain bodi ini? Uh, ini kurang lebih satu minggu ya. Satu minggu gue ngerjain body ini. Satu minggu? Dari proses motong sampai jadi seperti ini. Ini berarti udah tayang di Instagram lu belum nih? Oh, di TikTok? Di TikTok? Oh, udah, udah, udah ada di TikTok. Aduh, kita telat guys. <laughs> Nah, gue pengennya perdana nih tayang di RCTV bang. Oh siap Bentar kita bikin eh. body lagi. Okay. Kita tayang di Body Build lagi ya kak. lagi. Jangan Yo, dikeluarin lagi. di mana-mana ya. Oke okay, siap. Di TikTok loh di Instagram. Bisa aman. <laughs> eksklusif RCTV. Ya. Launchingnya di RCTV ya. Siap. Boleh. Bisa bisa banget bisa banget. Hmm. Nanti nextnya kita akan banyak bahas tentang body lagi ya di segmen ini ya. Banyak banyak banyak kita lebih ya. Body kan macam-macam ya guys, ada street, ada racing, hmm. ada lagi. Ya, street, racing, terus ya sebenarnya pilihannya, pilihannya dua itu, dua itu ya. aja ya. A, Cuman ada modifikasi tambahan apa Ya sebagainya. dari bodi yang full aksesoris atau minimal minimal aksesoris, hmm. dari yang Eropa, Jepang Pang ada yes, semua ya bang. Ada ada semua ya. Ada. Eropa Jepang Indonesia nggak ada ya. Kayak... Indonesia Karimun paling Karimun. Karimun. karimun. <laughs> <laughs> Tapi basicnya body body RC itu body body yang uh, penggerak belakang ya Harus ada penggerak yeah, belakang ya. Rata-rata karena kan emang di, dibuat sama produsen uh, bodinya contoh kayak plastik e Plastic terus addiction uh, Yoko mau, hmm. itu kan emang yang basicnya ada mobil aslinya yang dipake buat aslinya, Drift kan iya. kayak gitu. Jadi. Emang, juga kalau ngomongin edition juga banyak tuh sedikitnya tuh ya ada, oh D iya. ada... ada D Max ada pandem juga pendem, ada. ada juga kan ada yang modelan street juga macam-macam ya Macem -macem. Oh. mungkin nextnya nanti kita akan bahas yang uh, livery ya yang racing ya boleh itu yang livery Livery itu yang ada stick banyak stikernya atau stiker sebanyak coraknya, banyak coraknya biar ya. hidup kita penuh warna penuh warna <laughs> kalau ini berarti modelnya namanya apa tuton ya ini tuton tuton emangnya masuknya ke stance sebenarnya ini stance ya. oh. yoi Oke, okay, terima kasih banyak guys yang sudah nonton kali ini. Next-nya akan lebih banyak body lagi yang kita bahas di RCTV. Oke, okay, di RCTV. Dan RCTV kali ini dipersembahkan oleh... Pertamina Fastron. Fastron. Bye. Ciao.